Beli lo untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Kita awali dengan menu buka puasa dari idola kesayangan kita Hari ini menu buka puasanya Masya Allah Lengkap dan pasnya enak banget Papa Bilar aja bilangnya mantap persahabat Ini kebahagiaan juga walaupun melihat storynya Papa Bilar Mudah-mudahan tentunya berkah barokah Mudah-mudahan selalu diberikan kemudahan segala urusan apapun itu kita selalu bangga dengan idola kesayangan kita dan tentunya bersahabat yang menubuh puasa hari ini ini konsepnya lesehan bersahabat Masya begitu banyak tanggapan komentar, begitu banyak respon yang diberikan diantaranya bersahabat dari akun Melati2500 mengatakan, Ngomong-ngomong, Papa Bi doyan urap gak ya? Tapi kalau masakan istri mah, doyan aja pastinya. Wow. Ada juga tanggapan lain? Dari akun Komalawati12, Telur Balado selalu hadir ya, menu favorit papanya al Wow, Masya Allah. Tidak ketinggalan ya, itu menu andalan dari Bunda Lesti dan Papa Bilar. Mudah-mudahan, persahabat, kita selalu mendapatkan kebahagiaan dari Les Love Family. Amin. Berikutnya, kita simak, persahabat. kamar yang sangat membanggakan, hari ini juga kita dapatkan. Alhamdulillah, untuk lagu yang biasa posisi keempat, persahabat. Dan tentunya masuk di TikTok top 50. Ini keren, luar biasa. Update resoh, Lesti Kejora menempati posisi keempat, dan TikTok top 50 di Reso. Congrats untuk Bunda Lesti. Mudah-mudahan terus berkembang karyanya dan selalu memberikan karya-karya terbaru dan terbaik pastinya. Amin. Begitu banyak dukungan, support dan tentunya doa yang diberikan untuk Bunda Lesti Kejora. Kemudian juga selanjutnya di sini ada Cidukan Abang Elni aduh Masya Allah seharian full cool. kita tidak mendapatkan cedukan vitamin abang L kesayangannya onti angkel persahabatnya alhamdulillah walaupun tentunya foto lama tetap kita selalu mendoakan yang terbaik buat abang L mudah-mudahan selalu sehat selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua dan selanjutnya juga kita mampir di storynya lesti Alfatih ini menginformasikan mengenai lagu insan biasa yang sedikit lagi tembus 12 juta viewers Malam hari ini, tembus persahabat, ya 12 juta. Semangat untuk warga Konoha terus streaming lagu-lagunya Bunda Lesti Kejora. Kemudian, persahabat kita lihat juga ada artikel dari kapan dan kapan lagi dangdut persahabat Ya, dari kan penyanyi dangdut konsisten tampil berhijab saat manggung, pancarkan persona teduh dan sopan. Di antaranya ada idola kesayangan kita, Lesti Kejora. Kita simak artikel yang tentunya diposting oleh kapanlagi.com. Lesti Kejora terlepas dari sederhana kontroversi pernikahannya. Lesti yang memutuskan berhijab pada November 2018 berhasil mempertahankan pakaian tertutupnya bahkan saat manggung. Ini yang selalu membuat kita kagum dan bangga dengan sasak Lesti. Mudah-mudahan selalu menjadi orang baik, selalu menjadi contoh baik, dan mudah-mudahan selalu menjadi panutan untuk semua orang. Terkhusus tentunya persahabat ya. Para kaum muda, mudah-mudahan Lesti dan Bilar selalu menjadi contoh yang baik untuk banyak orang. Amin. Berikutnya juga, persahabat, kita lihat nih ada kabar yang tentunya luar biasa juga yang kita dapatkan dari fans yang luar biasa. Let's lovers. Kali ini agendanya, persahabat, ya. Alhamdulillah berbagi takjil gratis. Wow. Lokasinya Bang Tiga Gang Nangka, Jalan Raya Jakarta Bogor, km 3435 manggis Depok bersama ya. dia. Ini keren banget nih agendanya di bulan suci Ramadan, fanbase Lesa Lovers mengadakan berbagi takjil gratis. Meskipun tentunya hujan, tetap semangat persahabat. Mudah-mudahan makin kompak, rezekinya berkah barokah, selalu lancar. Semangat untuk kita semuanya ber tentunya bagi kebaikan. Selalu menebar kebaikan, selalu menjadi Fanbase yang baik, dan tentunya menjadi contoh fanbase lain juga. Amin. Mudah-mudahan tersabar ya, kita semuanya selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dan mudah-mudahan selalu dilancarkan rezeki kita semuanya. Amin. Berkah dunia akhirat pastinya untuk kita semuanya. Masih menunggu doakan lain hingga kabar terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube.